Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Kalub News. Kali ini kita akan membahas perkembangan situasi yang ada di negara Timor Leste, khususnya tentang sumber daya alam berupa cadangan minyak buminya. Dan seperti apa saja perkembangannya? Yuk simak ulasan berikut. Negara Tetangga Dekat Indonesia yang berbatasan darat dengan provinsi NTT, yakni Timor Leste, dulu kita mengenalnya dengan Timor Timur, dianugerahi dengan kekayaan alam yang besar. Dalam 15 tahun terakhir, negara yang masih muda ini meraih pendapatan minyak dan gas sebesar 23 miliar dolar AS, sebuah jumlah yang besar untuk sebuah negara dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa atau tidak sampai separuh populasi Kabupaten Malang di Jawa Timur. Pendapatan dari minyak dan gas mampu membiayai 86 persen dari seluruh pengeluaran negara. Pada tahun 2005, dilaporkan bahwa Timor Leste memiliki sekitar 987 juta barel minyak. Cadangan minyak negara tersebut diperkirakan akan mengering dalam lima tahun ke depan atau lebih kecuali ladang minyak baru mulai berproduksi. Cadangan minyak Timor Leste memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan negara penghasil minyak utama dunia seperti Arab Saudi, Iran, Venezuela, atau Nigeria. Namun demikian, Timor Leste beruntung karena harga minyak tinggi selama tahun-tahun puncak produksinya dan berdasarkan laporan triwulanan Bank Sentral Timor Leste, pendapatan minyak mencapai 15,8 miliar dolar AS pada akhir 2018. Sekali lagi, ini adalah jumlah yang signifikan untuk sebuah negara dengan populasi kecil seperti Timor Leste. Meski begitu, ekonomi yang terlalu bergantung pada minyak tentu saja tak sehat. Menurut IMF, jika lebih dari 25 anggaran suatu negara berasal dari sumber daya alam, negara tersebut dianggap bergantung pada sumber daya atau resource dependent. Ketika Timor Leste menjadi negara merdeka pada tahun 2002, banyak rakyat negara tersebut yang meyakini bahwa Timor Leste memiliki cadangan minyak bumi yang tak akan habis selama beberapa generasi ke depan. Namun, siapa Sangka, sisa cadangan minyak negara itu tak banyak lagi. Charles Skinner, seorang peneliti dari Lao Hamutuk Timor Leste Institute for Development Monitoring and Analysis, yang berbasis di Dili menyatakan bahwa era kaya minyak Timor Leste hampir berakhir, dan mengekspor sisa minyak dan gas yang ada saat ini mungkin masih bisa membiayai pemerintah satu atau dua tahun lagi. Dalam tulisannya berjudul Timor-Leste Economic Survey, The End of Petroleum Income, negara yang terlalu bergantung pada konversi kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, akan menghadapi beberapa konsekuensi negatif dari ketergantungan minyak yang tidak dapat dihindari. Sejauh ini, ekonomi Timor Leste amat bergantung pada impor, dengan produksi lokal yang amat minimal, lapangan kerja juga langka, dan kelas menengah dan atas perkotaan menikmati sebagian besar manfaat dari ekspor minyak dan gas. Pada tahun 2020 saja, negara kecil ini mencatat defisit perdagangan, impor lebih besar dari ekspor, sebesar 456 juta dolar AS, dan ini masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Di samping itu, tingkat pengangguran juga cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2015, jumlah kaum muda yang berusia 15 sampai 25 tahun berjumlah sekitar 20 dari total populasi Timor Leste. Meski mereka, hanya, berkontribusi pada 14 persen dari total angkatan kerja, namun 2 per 3 pengangguran di negara tersebut berasal dari rentang usia ini. Pada tahun yang sama, UNFPA, United Nations Population Fund, melaporkan bahwa tingkat pengangguran kaum muda pada tahun 2015 mencapai 12,3 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,8 persen. Laporan Badan PBB tersebut juga menyajikan analisis tentang tingkat pengangguran menurut tingkat pendidikan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi risiko pengangguran. Pengangguran di kalangan kaum muda tanpa pendidikan atau nonformal di bawah 10 tetapi di antara kaum muda dengan pendidikan menengah adalah 18 dan tingkat di antara kaum muda dengan pendidikan universitas adalah 20 Lebih jauh lagi, ketergantungan pada pangan impor dapat membuat subsidi moneter menjadi tidak efektif, terutama ketika negara-negara pengekspor harus memotong ekspor pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri, terutama di era pandemi seperti ini. Di sisi lain, sebagian besar uang dari minyak dan gas dipergunakan untuk membayar perusahaan-perusahaan dari luar negeri untuk membangun proyek infrastruktur besar yang kadang tak terpakai, dan di saat yang sama kehidupan masyarakat pedesaan yang mayoritas hidup dari pertanian hampir tidak mendapatkan benefit yang memadai. Hanya sebagian kecil dari pendapatan minyak bumi telah digunakan untuk mendukung kehidupan masyarakat dan produktivitas masa depan, pendidikan, perawatan kesehatan, nutrisi anak, dan pasokan air pedesaan. Kebanyakan orang terus bertahan hidup dengan pertanian subsisten, sementara pekerjaan sektor swasta telah menurun sejak tahun 2014. Diversifikasi ekonomi, meskipun sering dibahas, belum terjadi. Pendapatan dari ladang minyak dan gas bayu undan telah mengering. Pada saat yang sama, hasil apapun dari ladang griter sunrise yang jauh lebih besar tampaknya belum akan dapat dinikmati hasilnya dalam waktu dekat. Ladang ini menyimpan cadangan gas sebesar 141 miliar kubik meter dan minyak sebesar 226 juta barel minyak, dan berpotensi mendatangkan pendapatan sebesar 50 miliar dolar AS, perhitungan sebelum pandemi. Tapi sekali lagi, ini baru perhitungan di atas kertas, dan proyek di ladang Gritter Sunrise pun belum akan dimulai dalam beberapa tahun ke depan, di samping itu, Timor Leste juga sudah mengeluarkan 650 juta dolar AS pada tahun 2018 untuk membeli 57 persen hak atas pengelolaan ladang Gritter Sunrise, dan dana sebesar itu hingga kita belum menghasilkan apapun. Para pemimpin Timor Leste tentu sangat memahami bahwa minyak dan gas adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan cepat atau lambat akan habis, sehingga saat ini perlu rencana-rencana strategis agar Timor Leste dapat segera membangun sumber-sumber pendapatan yang berbeda, diversifikasi ekonomi, sebelum pendapatan dari minyak benar-benar habis. Pelajaran berharga bisa diambil dari negara-negara teluk penghasil minyak, yang di masa lalu, ekonominya sangat bergantung dari pendapatan dari sektor migas, dan kini mulai berhasil mendiversifikasi sumber-sumber ekonomi baru. Pepatah bahwa, necessity is the mother of invention, kebutuhan adalah induk dari penemuan, tampaknya akan menjadi pepatah yang pas buat Timor Leste. Hal yang sama juga pernah dialami oleh negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak yang pernah begitu terdampak hebat oleh penurunan harga minyak. Kebutuhan untuk terus menghidupkan ekonominya lah yang membuat negara-negara tersebut bekerja keras mengembangkan ekonomi yang tahan terhadap perubahan pasar energi. Bahrain dan Oman berada dalam posisi paling genting, dengan cadangan diperkirakan akan habis dalam dekade berikutnya untuk Bahrain dan dalam 25 tahun untuk Oman, dalam jangka menengah, pendapatan dari minyak diperkirakan akan menurun karena penurunan permintaan global mulai sekitar tahun 2040, jika tidak lebih cepat. Hal ini akan didorong oleh permintaan yang lebih tinggi untuk energi terbarukan dan peningkatan efisiensi dan penyimpanan energi. Dalam jangka pendek, negara-negara GCC telah memanfaatkan aset keuangan senilai 2 triliun dolar AS yang terakumulasi selama beberapa dekade dan diinvestasikan dalam dana kekayaan negara, SWF, untuk generasi mendatang. Dan pada kesimpulan pada ulasan ini, bagaimana Timor Leste untuk mempersiapkan strategi menghadapi era energi terbarukan yang tidak lagi tergantung sepenuhnya pada migas. Sekian ulasan kita kali ini. Jangan lupa mampir tombol subscribe dan like ya. Sampai jumpa.